Halo sahabat minstan, jumpa lagi hari ini adalah hari ke-29 ya sahabat minstan Hari ini saya mau makan seri isi dua rasa soto ya sahabat minstan Tak usah lama-lama lagi, yuk kita langsung aja bikin Oke sahabat mie instan sudah selesai kita bikin tadi ini adalah sarimi isi dua rasa soto ya sahabat mie instan ini sarimi dua masih gebul ini sahabat mie instan panas masih uh Bismillahirrahmanirrahim. kita cobain ya Hmm, panas Ini rasa soto Ini seperti soto nusantara Ini sahabat instan. hmm. Rasa sotonya berasa sih Nikmat ada rasa jeruk nipis-nipisnya gitu, sahabat Mianistan Mie-nya kenyal, sahabat Mianistan Kalau pencinta soto ini pas ini soalnya kan ini soto kayak soto, soto nusantara ini hmm. enak sahabat minstan mie -nya. dan kursinya juga banyak ini soalnya kan isi dua sahabat minstan hmm Kalian harus coba ini sahabat mainstan Hmm Kuahnya juga nikmat sahabat mainstan Hmm Seger ini sahabat minstan. Oke okay, sahabat minstan segitu dulu ya perjumpaan kita. Jangan lupa subscribe ya channel ini sahabat minstan biar kita bisa ketemu lagi besok. Oke okay, sahabat minstan kita lanjut makan lagi ya sahabat minstan. Dadah, sampai jumpa besok ya sahabat minstan.